Auto Spin 88 tentunya cuy, karena di Auto Spin 88 ini banyak event-event menarik yang bisa kalian ikuti nih pokoknya di Auto Spin juga merupakan salah satu situs lotto dan tergacor di Indonesia dan sejagat raya dengan tingkat kemenangan paling tinggi ATP-nya cuy, pokoknya jangan ragu lagi yang belum mempunyai ID-nya langsung saja merapat cuy ya, Oke okay boy, jangan berlama-lama lagi. Anjing 48 ribu Nggak ada kalian ya boy. Di sini hanya bermodalkan 200 ribu perak aja ya cuy. kali aja dikasih yang mantap-mantap tentunya -mantap gitu boy. Masih di kakejus gitu boy. Game sejuta umat, anjing game idola ya boy. Oh ya yeah cuy, jangan lupa juga main slot itu menggunakan duit bebas. ya jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras, apalagi duit orang tua ya cuy. Emang tidak merekomendasikannya ya, Boy? Ya, karena biar tidak jadi beban keluarga, anjing. Pokoknya simak terus polanya, cuy! Jangan skip, skip, anjing! Di masa ya Boy, langsung aja, cuy! Jangan skip, skip, cuy! Karena dia lagi ada kejutan yang saya spektakuler, saham saham sensasional, khas cuy. Turn us to thousands, and we'll grow in number. the horizon. Turn us to thousands, on and on. We'll go. the highways and the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 Shadow the shadow turns to sun rays And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 got to the sun rays and I...